Banyak hal, banyak hal Banyak hal yang sehingga pelaku ini tidak enak Kemudian yang terakhir Putar jadi puncaknya, Karena pada saat itu korban Itu akan berpindah rumah Berpindah rumah Tetapi pelaku ini tidak diajak jadi rencana mau udah, tinggal terserah kemana. Nah dari situlah puncak daripada emosinya. Tetapi kejadian ini sudah direncanakan oleh pelaku kepada korban sejak sejak jauh Tetapi timing waktu yang tepat adalah pada saat akan berpindah rumah. Karena di sana kita tahu bersama kalau pindah rumah kan kita harus bersih bersih. Di sini timingnya. Pelaku juga melakukan kejadian tersebut. Seolah-olah adalah Seperti korban ini jatuh Dalam dari kamar mandi Jadi kita meninggal karena Jatuh dari kamar mandi Tetapi ada beberapa kecanggalan Thank you.